Assalamualaikum sahabat kicau dimanapun kalian berada semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja di video kali ini saya akan membahas tentang cara menjinakkan burung kacer bahan tanpa harus melakukan rawatan ekstrim banyak teman-teman di luar sana sahabat kicau yang melakukan kawatan ekstrim untuk menjinakkan burung kacer. Menurut saya menjinakkan burung kacer itu tidaklah rumit ya teman-teman asal teman-teman memahami karakter burung teman-teman tersebut. banyakkan sahabat kicau di luar sana cara menjinakkan kacer dengan menggunakan terapi lapar. Kalau menurut saya menggunakan terapi lapar itu Boleh-boleh saja Cuman terlalu menyiksa burung Ada juga yang menggunakan terapi mandi Dengan cara membasah kuyupi burung Dan meletakkannya di bawah Ataupun digantung di tempat yang rendah Dan itu juga menurut saya terlalu menyiksa burung dengan keadaan burung terus-terusan dimandikan ataupun de dengan menggunakan rawatan ekstrim itu malah akan membuat burung semakin stres dan dia akan lama untuk beradaptasi kembali dengan kita ada cara untuk menjinakan burung kacer tanpa harus melakukan rawatan ekstrim ataupun menyiksa si burung kacer tersebut Di video kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya menjinakkan burung kacer bahan yang baru saya beli dari Ombyokan Alhamdulillah hasilnya berhasil untuk menjinakkan burung kacer bahan saya Langkah yang pertama saya lakukan Saya bisa Biasanya Menggantungkan burung tersebut Di dekat Sekitaran kita Atau Bisa kita taruh Di dekat dengan kita Bisa kita taruh Di ruang tamu Ataupun di teras rumah Dengan keadaan digantung yang jangan terlalu tinggi jangan juga terlalu rendah kalau kita menggantung terlalu rendah yang ditakutkan ada hama kucing ataupun yang lainnya bisa menakuti burung tersebut bisa teman-teman menaruhnya jangan terlalu rendah jangan terlalu tinggi asalkan itu masih di lingkungan kita Usahakan si kacer itu sehari-harinya ada di sekeliling kita Apa aktivitas kebanyakan kita di ruang tamu ya bisa kita taruh di ruang tamu Dengan keadaan tergantung cuman jangan terlalu tinggi Dia juga masih bisa melihat kita kan Apa setinggi kepala mungkin dengan keadaan seperti ini, si kacer akan memahami dan mengerti Dengan cara ini, lambat laut dia akan mengerti bahwa kita adalah pemiliknya Tanpa kita harus memberikan terapi lapar dan harus dengan rawatan ekstrim Lama-lama dia akan mengerti bahwa kita tuannya, bahwa kita adalah pengurusnya Dan kita bukanlah ancaman bagi dirinya Usahakan lakukan rawatan ini sampai burung teman-teman terlihat jinak dan terlihat tidak terlalu giras lagi Langkah berikutnya, teman-teman bisa untuk melakukan rawatan penggacoran ataupun rawatan settingan lomba Sekian video dari saya, bila video ini bermanfaat Silahkan teman-teman like dan subscribe apabila ada yang ingin teman-teman tanyakan Boleh teman-teman tulis di kolom komentar Saya akan senang hati untuk menjawabnya Sekian video dari saya, terima kasih